Sengaja bukan kita sing cinta, mar dalam rasa ini susing bisa permau bicara sayang, kita surah pasti cinta yang ada. Sekali. Ini janji yang beta asuh ambil Dar beta pun kata Bukan kita sengaja, bukan kita sing, sing cinta. Mar dalam rasa ini susing bisa par mau bicara sayang. Bita surasa pasti. sampai ketom dua bisa bersatu. Nona beta yakin, yakin, yakin pas kali. Beta yakin pas kali. Ini janji yang beta suambil dar beta pun kata hati. Bisa bertahan sampai akhir nanti Nona beta yakin pas kali Nona betah yakin, yakin, yakin pas kali Betah yakin pas sekali. Ini janji yang beta suabel Dar beta pun. Satu, biarlah cinta ini bisa bertahan sampai akhir nanti. Oh, biarlah cinta ini bisa bertahan sampai akhir nanti.